Jadi protein di ini. amat ya. Kemana sih. <SILENCIO> <SILENCIO> Aduh. susah Sambet nih. Kata Lu ngapain sih? Pakai di sini. Mau jadi nggak fokus nih. Oh, mabar. Mabar. Aduh. setan Mana buktinya? Ya Bang, gua setan. Enggak percaya. emang ada buktinya. Nah, ada, Bang. Eh, nah. gua keluarin kata aku bawa duit resmi pocong. Eh, hmm. nah. mana sih? Anak gua nih ada dompet nih. Nah. nggak comot aja kayak ATM. Nah, ada. Ada. Oh nah, iya ini. Oh, nah, beneran. Lah, meninggalnya lama juga ya. Nah. Tuh gua ketabrak gerobak itu Wah, kenapa gara-garanya? Itu gerobak lagi ban, melintir ke gua Lah, kasian amat lu ketabrak gerobak Tuh, kakak lu Nunggu-nunggu Kayak orang ketakutan Gak lagi takut Gak si... apaan? gue? Gue pengen ngusir Susah diceritainnya Setan di bawah pohon. Setan? Uh -huh. Pohon mana? Pohon nah, tempat biasa gue nongkrong Dimana? Lu paranin deh sana Lah ayo berdua Udah lo aja Temenin gua. Iya. Nih, pedang lu buang angkatin Benerin nih Wah, iya. udah baru rusak Nih, biar gara uh -huh. lu nih Ayuh, uh. Teman setan aja, takut lu Oh. Hey, eh? setannya di pohon yang mana oh, no, pohon mangga salah Set... nah aja urusan gua itu mah itu sana, setan semua kampung deh sekalian iya, kan ada itu setan. Situ tuh bener tuh iya samperin dah ya. mana, mana tuh setan ya Katanya dia pohon mangga Kan ini pohon mangga, tapi kagak ada ya. Ah, mana ya? Ngumpet kali ya? Agak ada sini juga. apaan ada lagi berdua masyarakat sekali sialah amat boleh ditinggal sendirian lagi eh beda lu gak tau temen gue lo jadah kabur liat gue gue mah gak takut sama lu gue cuma takut nih sama mama yang asian ke kiri belok ke kanan suka ngusruk gue terus lu sendiri ngapain di sini? bukannya rumah lu di sana cong di Pon Jamblang kok oh, elu tahu. tahu bang eh cong bukannya Pon Jamblang pengen digusur oh, no pengen dibangun klaster katanya mah ah yang bang bener emang lu nggak takut cong rumah lu digusur ntar kalau akta kenegaraan hilang gimana jadi pocong bodong lu ntar ya udah bang anterin pulang, pulang saya, saya mau enggak aduh bisa kalau masalah itu mah bang bang bantuin saya, saya pulang, pulang, pulang ya. ya biar dia hmm. nyilang Duh, mana ya oh iya gini aja ntar kalau gua teplok tiga kali dulu hilang ya bim salah bim jadi ngilang haha <tune> hilang juga tuh pocong sain lu gua goro-goroin lu Lagian, makin ngerjain temen gua